Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kami di sini guru-guru SMPN Satu Mangsorjo sedang melakukan jalan sehat ke sekitar sekolah SMPN Satu Mangsorjo. Ya Selamat daring kegiatan kita sehari-hari kalau tidak olahraga ya begini bersih-bersih jalan sehat. Masa-masa sudah -masa, Yang penting tetap jaga kesehatan Jaga jarak e, Jangan lupa Sering-sering cuci tangan Dan Tidak lupa memakai masker Ya bagi anak-anak smp satu Masa Kelas 7, 8, dan 9 Selamat mengerjakan PTS nya Dari rumah masing-masing dan jangan lupa jaga kesehatan Dan jangan bosan-bosan belajar Dari rumah kalian masing-masing Yang penting tetap semangat Bersama SMP1 Waktarjo Bisa Jaga Imun, jaga kesehatan Tetap semangat Semangat ini kenapa ini satu ini? Semangat lemak. Ya inilah pekerjaan guru-guru Kalau belajar dari rumah siswanya Upload soal, upload tugas Jalan-jalan ke sawah Bagaimana kabar daring? Oke, oke. Oke. Oke. Alhamdulillah Ini kayaknya sudah tampak terbakar lemaknya Masih Semangat Semangat jalanan 45 Bosus gimana Bosus? Aduh ya Allah cukup menggegemgih jalannya Wah, menurut. tapi tetap semangat ini. Semangat pemuda ini. meningkatkan imun. Semoga kita selalu sehat. Terima kasih Bu Tanti butin. Capek, Bu tutin. capek Bu Ira. Lelahnya subhanallah. Subhanallah. Ini buluti tetap sehat. Meskipun capek tapi sehatnya terasa. Terima kasih ini Bat. Angat Bapak Kepala Sekolah Mas Dimas sama Pak Samsun Wuh. Gimana pesannya? Segar, segar sehat. sehat, segar Ini masih ada Bu Muji, Bu Ana oh, terasa. terasa apa? Terasa. <laughs> Ini Mas Edi selaku penunjuk jalan Gimana Mas Edi Sehat? Sehat, oke okay. okay. Ini ada Mas Tola, ada Bu Erna Gimana? Sip, Sip. Tancar. Tidak lupa minumnya Wah. Wow. Tetap semangat Ibu Lili sang juragan pupuk Gimana, Bu? Aduh, enak sekali tapi capek. Oh, capek. Uh, capek. dikejar dengan solmitnya. Biar. Bu Sus. Uh, mantap. Ini Uh, ini hasil dari jalan-jalan ya, Bu Sus mantap khusus meskipun sudah uh, usianya lanjut ayuh, tapi ayuh, tetap tetap semangat, tetap semangat. Ayuh, ayuh, ayuh. tidak kenal lelah ayuh. ini juga Bu Henny salah satu guru senior Wah, guru senior senior kemana-mana ya. tidak lupa bawa tas dan air meskipun jarang diminum airnya tetap dibawa